Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya ada di bengkel Rehan Teknik melayani pengelasan, folder center peles, Forex dan pembubutan. Nah, ada apa aja di sini? Ini dia bengkelnya. Pengelasan dan pembubutan di sini. Nah. Ini dengan Pak Kiron Halo, selamat siang, Pak Giron. Ini lagi perbaikan mesin. Perbaikan mesin ini ada mesin bukut Ini mesin milling, menglayani pengelasan pembuatan miring segala macam pengelasan langsung saja dengan bapak ini bapak kira ini bapak, bapak nagi. mumpung lagi sepi nih guys silahkan aja buruan langsung datang ke sini buat warga Blora sekitarnya datang aja ke sini. lagi sepi. Nah, Beneran, Bapak nan. Ada di siang, saya Kau sendok saya dulu no Ini dengan Bapak Narti Pemilik bengkel Colteran Banyak yang di colteran Silahkan aja Hubungi ke nomornya mas keapal. 08 8000, 8000, 8000, 5000, 5000, 5000, hafal 5000, 5000, hafal bos uh. bosnya 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, apa 5000, 5000, 5000, 5000, sebutnya mas Lebih Woi, gua kan 08. Saya si 08. Nomor hp dengan Bapak Nadi. 08 087 895 825 960 contoh dari 2019 bingung si <tuk> <tuk> 087 20, 26, tahun baru 2022, terus jaga lupa bosku nomornya, nomornya nih kendala Baru tak sebutnya di ketok poros. Nomor HP-nya 087 086 960 986 Itu nomor HP-nya Boskyo. Silakan aja hubungi ke nomor itu tanya-tanya bungi atau minta solusinya untuk pengelasan ini pengelasan buatmu lo guys ini pelanggan nih pelanggan tetap terapa terapa apa? kayak YouTube YouTube mas Airlnaim YouTube ya ini pelanggan tetap silahkan aja datang jangan sungan-sungan jangan malu-malu ini ada mesin bubutnya mumpung nganggur colternya lagi nganggur nah ini banyak seker banyak seker kepala seker hmm. silahkan aja datang ke sini kebubutan colter Silahkan aja, Bosku, datang, Bosku. Ya, langsung pancingkan. Buruan untuk mengelaskan. Alter jangan malu-malu. Silahkan aja buat kalian yang butuhin besi besinya yang lagi patah atau lagi motor motornya yang lagi butuh pengelasan datang aja ke sini ke bengkel rehan teknik rehan teknik bosku tepatnya jalan Jepon Jalan Raya Jepon Jatirogo kilometer satu melayani berbagai macam pengelasan termasuk las aluminium, bubut, colter, stel, porek dan lain-lain. Di bengkel las Han Teknik tepatnya di sebelah utara Pasar Jepon. Depannya rumah. silahkan aja Bosku datang buat motornya, mobilnya yang butuh dilasin silahkan aja datang ke sini. Tunggu siap. Mobil siap. Bungung siap. Tukang-tukang lasnya Silahkan aja datang. Kepuasan Anda adalah prioritas kami. Akan aja, Bosku. Langsung nah, aja. Ini ada melanggar, itu.